<girly> pak, halo, permisi Pak. Kalau pelan di kiri Pak, eh hey, terungtung, jangan terlalu mepet. Nanti kalau dia ngerem bisa bahaya. Huh? Ah Pak, tuh kayak nggak tahu saya saja. Saya kan mahir menyetir, cakou bisa satset satset. <girly> Lagian kalau dia ngerem kan kelihatan nyala lampu remnya Pak. Hah, <susur> terserah. Eh, masih hidup